Hai, kaos kaus kaki. Nah, disitu tempatnya. Hai, mau yang mana kaos kakinya? ini, ini apaan Harganya Rp8000. Hai, uangnya mana? Wah, uangnya kurang loh. Ini uangnya 5000 Kaos kakinya 8000 Berarti uangnya tiga, kurang Rp3.000 ya? Om, om mau 5000 aja tawaran Belum dapat deh, harganya kan Rp8.000 Biar gajian? Emang udah kerja? bayar gajian? Kan masih kecil? Udah kecil-kecil udah pandai nawar loh Ya udah deh, ambil aja 5000 nggak apa-apa apa? -apa. Sama-sama apa Sebentar ya Om, pilih-pilih dulu Ya, dipilih-pilih aja Kak, banyak kok jalan kita Nah itu bagus, Dek, buat ngaji kan <tuh> Jangan, nek, jangan gitu, Dek, nanti usah bisa jalan om loh Nggak Jangan usah balikin Abang, Nah itu anaknya kan, kalau dikondisikan dulu itu, udah mulai musuh <tuh> simpan simpan simpan simpan ayo simpan simpan simpan simpan simpan tara tara tara tara ayo ayo ayo kita ke sini cuma mau beli satu ayo ayo ayo sini kita kan cuma mau beli satu seru sekali kalian maaf ya om ayo ayo ayo kita ambil duluan yang mau dibeli ayo ini aja iya itu aja om 2000 oh, Alah, ayo balik-balik lagi lah dulu kita. Kita nggak jadi balik dulu. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo, nak ayo, nak balik dulu, balik dulu. Cuma beli penghapus saja, 2 ribu sibuknya minta ampun. Hmm. berapa lembar foto kopinya? berapa? lupa? lupa? Uh -uh. Nggak ingat. enggak ingat. emang tadi di jalan kesandung ya? enggak. kok bisa lupa loh? kok bisa lupa? tadi habis main. habis main? balik ke sini? Ha? Habis habisnya hmm. lupa. jadi lupa. Ha? jadi gimana dong? kalau lupa gini? Ya udah pulang dulu ya tanya sama ayahnya berapa lembar fotokopinya ya. Ya, ya. Nah ya udah pulang dulu bawa hey. ini. Ingat jangan main dulu. Ha? A few moments later. Oh bukan fotokopi tapi yamimating. Hah? <tuk> <tuk> Oh, Kakak kan dia mau ambil. Wow, apa itu, kan Kai. Hati-hati, nanti terjeblosan loh. Eh, hati-hati. Kakak cerita dulu loh. Ya. Hati-hati. Ini siapa yang mau beli ini? Loh, <lokani> loh, loh. Ini cuma satu loh. Siapa yang mau beli, Om bilang. Ini. Iya, yang ini, dan yang ini mau beli? Ini. Loh, cuma satu aja siapa yang beli, enggak boleh berdua. Ini barangnya cuma satu. Punya aku, punya aku, punya aku. Hati-hati jangan nombusah. Hati-hati jangan nombusah. Hati-hati, hati-hati tidak sini ya. Nah, Kalau <tuk> boleh gitu ya. Sekarang siapa yang mau beli? Ayo, ditanya dulu. Ya udah, kalian sweet dulu siapa yang mau beli. Ayo cepat, asih berdua. Siapa yang menang? habis, nah, udah habis beli harganya enam puluh mana uangnya? <tuk> harus lagi <tuk> Beli apa, Dek? Nah, beli apa? Beli mainan? Yang mana mainannya? Nah, mau yang itu? Tanya bundanya dulu, boleh nggak? Boleh. Ini nggak dijual, Dek. Nggak boleh beli ini. Ini nggak dijual kan, Om? Tapi itu dijual loh, Bu. Gak dijual ini, tengok-tengoknya omnya gak dijual nggak boleh, Dek nggak boleh Gak apa-apa kan, Dek nggak mahal kok, Bu, biasa aja, garing aja kok harganya. cukup uangnya, Om Dek jangan. Dek, jangan bu. Tapi Renu sudah, sudah suka jangan. loh pengayangan itu. dijual dijual Gak dijual ini Adek mau kan? Gak mau dijual Tuh anaknya mau loh bu Ini berapa harganya om? Hmm, ini 50000 aja bu 50 Mahal kali om Udah murah lah, bu 50. emang segitu harganya 15 lah om ya Ini ibu ini mau beli tuh wajah berantem ini oh, Mau beli lah 50000 loh bu Ada yang nya kami boleh nggak ngasih, dek, 15 ayolah, dek tambah lah, bu, sedikit lagi, jangan gitu lah, ngomongnya tambah lah harganya ala 20 aja lah, om tambah lagi lah, masa 20? 35 lah, 35 netnya ini udah jeleknya kardusnya kardusnya yang jelek, buat dalamnya kan cuma abu kami nggak usah beli pakai kardus, om <tuk> keluarin nggak aja, bisa. om enggak <tuk> bisa <tuk> bisanya <tuk> ini dibuka nya jadi dapat lah om dua puluh kan nggak dapat bu jangan deh om itu belum kasih dek deh jangan deh jadi berapa pasnya ini puluh lima nggak sudahlah om kan? ah. ada Jadabat, eh. bentar bu ya saya beli kembaliannya deh ini bu ya kembaliannya ya ada